Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa setia Rafa Televisi Saat ini Anda pengen menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik seputar bulan suci Ramadan. Dikemas secara hangat dan santai bersama kami, kurma kuliah Ramadan. Baiklah, pemirsa, setia kuliah Ramadan. Hari ini kita akan berbincang seputar topik: "Dahsyatnya janji Allah kepada..." kepada orang yang bertakwa. Tentunya hari ini saya tidak akan sendirian karena kita telah ditemani oleh narasumber kita yang amat kompeten dan juga luar biasa, yaitu Bapak Sofyan Daim SAG MHI. Baik Pak Sofyan selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bapak? selamat sore. Sehat. Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak, menjelang buka puasa nih ya Pak sore ya. hari. Bagaimana ya. puasanya hari ini Pak? Apa alhamdulillah, aman dan. Alhamdulillah ya Pak, semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Amin. suci Ramadhan Baik Pak, sebelum kita memasuki tema perbincangan hari Amin. ini Mungkin boleh ya Pak, sebagai bentuk mukodima kami dan juga Bapak kepada pemirsa setia Rafa Amin. Televisi di rumah Pak Sofian membagikan mengenai keseharian Bapak sebagai dosen Uin Raden Fatah Palembang Terutama aktivitas-aktivitas rutin yang Bapak jalani di bulan suci Ramadhan ini Amin. Pak Boleh diceritakan kepada pemirsa setia Rafa Televisi? Amin. Alhamdulillah, saya sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian, selain sebagai dosen tetap sepanjang Ramadan ini, ya. saya sibuk setiap taraweh kuliah tujuh menit, ya, Kultum taraweh dan setiap. Subuh juga memberikan kuliah subuh di berbagai masjid di Palembang sini. Jadi full ya, full kegiatannya <tuh> sehingga waktu untuk keluarga sudah mulai berkurang oh, Masya Allah. ini dalam bentuk untuk menyemarakkan suci Ramadan iya. iya terus mengisi dengan aktivitas-aktivitas positif ya Pak Iya, ya. ya itu pasti Oke, itu ya. Masya Allah luar biasa sekali keseharian Masya dari Allah. Pak Sofian Daim ini ya pemirsa ya. baik Pak boleh kita langsung masuk ke tema perbincangan hari ini ya Pak ya. mengenai dasyatnya janji Allah bagi orang yang bertakwa nah ya. sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema tersebut Pak boleh nih Pak diceritakan atau berbagi ilmunya pada pemirsa setia Rapa televisi mengenai apa sih pak makna takwa yang sesungguhnya itu Silahkan Bapak Jadi takwa itu secara sederhana secara umum adalah kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah Dan kemampuan untuk menjauhi atau meninggalkan semua larangan Allah Dan dikerjakannya secara ikhlas ya. Kalau kita mengamalkan perintah Allah tapi tendensinya, niatnya tidak ikhlas, itu bukan takwa. Jadi takwa, saya ulang lagi, kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan kemampuan untuk menjauhi semua larangan Allah dengan ikhlas. Masya Allah. Jadi takwa tadi itu adalah untuk mengikuti atau mendekatkan diri kepada perintah Allah ya Pak Segala ya, betul, perempuan betul. Tapi kita lakukan dengan hati yang ikhlas, ikhlas. Dengan tidak mengharapkan pujian ya. dari betul, orang lain Seperti betul. itu ya Pak Karena betul. jadinya ria ya Pak Betul Baik Pak Amal nah, itu bisa disebut amal soleh Kalau diniati dengan hati yang ikhlas Masya Allah. Kebaikan yang niatnya bukan ikhlas Itu bukan amal soleh Tapi amal salah Wah, benar sekali, Pak. Baik, Pak. Setelah kita mengetahui, ya, pemirsa, setia Rafa TV mengenai makna takwa yang sebenarnya, sekarang apa saja sih, Pak, keutamaan untuk menjadi orang yang bertakwa itu? Pak? Jadi, dalam Al-Quran banyak sekali, ya, perintah, ya, untuk orang beriman agar menjadi mukmin yang takwa. Ya, takwa ini adalah buahnya keimanan. Jadi perbedaan antara orang beriman dan orang yang bertakwa adalah kalau orang beriman belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa sudah pasti mereka orang beriman. Maka dalam sebuah riwayat hadis iman itu telanjang. Pakaiannya takwa. Ya? Pakaiannya takwa. Jadi orang yang nggak bertakwa ya seperti orang telanjang. Banyak sekarang orang-orang beriman telanjang, ngaku beriman tidak sholat, Beneran. ngaku beriman tidak puasa, ngaku beriman tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, malah melaksanakan larangan Allah. Itulah mukmin yang telanjang. Beneran. Begitu. Nanti kita akan uh, masuk. Uh, jasadnya orang yang bertakwa terkait dengan apa yang Anda tanyakan keutamaannya. Baik, siapa? Uh -uh. pak. Baik, pak sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ya Pak. Uh -huh. Tadi sudah dijabarkan mengenai keutamaan orang yang bertakwa. Uh -huh. Mengenai iman itu harus diiringi dengan takwa, uh -huh. ya Pak. Uh -huh. Banyak orang yang beriman tetapi selalu berbuat mudarat, itu uh -huh. kan sama saja, ya Pak, uh -huh. tidak uh -huh. mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu uh wa Ta'ala. Nah, Pak, bagaimana sih janji Allah atau nikmat apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umatnya yang bertakwa? Hmm. Cuma sekalian. Hmm. Jadi puasa ini kan sebetulnya uh, sebagai sarana latihan, latihan menjadi orang yang takwa. Ya, coba perhatikan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, aku wajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana yang pernah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Targetnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kamu menjadi Orang yang takwa Latihan ini, Latihan beramal soleh ya. Nah berhasil tidaknya latihan Sangat tergantung setelah Di luar Ramadan ya. Maka orang yang Selama Ramadan mau berlatih diri Untuk rajin beramal soleh Yang itu merupakan indikator Atau ciri orang takwa Diharapkan setelah Ramadan masih membekas, ya terbiasa untuk rajin beramal soleh. Jadi Allah memberikan janji yang dasar bagi mukmin yang bertakwa. Apa itu janji pertama dalam surah At-Talaaq itu diterangkan beberapa janji dasar bagi orang yang mau bertakwa. Ayat 2, ayat yang ketiga, ayat keempat, dan kelima. Nanti bisa disimak di sana. <tuh> Bunyinya, وَمَيَّتَّقِ اللَّهَا يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَةً Janji Allah, ya bagi orang yang bertakwa, yang pertama adalah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya solusi. Ini janji pertama dari Allah ya Allah akan jadikan baginya solusi Kalau dia punya problem Punya masalah Kita maklum bahwa semua kita punya problem Punya masalah Orang kaya punya masalah Orang miskin punya masalah Pejabat punya masalah Orang biasa punya masalah Orang kota, orang desa punya masalah Muda tua punya masalah Hidup memang sengaja Allah beri problem atau ujian atau masalah Agar apa? Agar kita sebagai orang bertakwa ya Mau memohon kepada Allah Bergantung kepada Allah Setiap orang punya masalah yang beda Maka masalahnya orang kaya tidak sama dengan masalahnya orang miskin Problemnya pejabat tidak sama dengan problemnya rakyat iya Setiap kita yang jelas punya masalah Maka kalau kita mau bertakwa kepada Allah Sebanyak apapun masalah kita Sekomplek dan sekomplit apapun problem kita Pasti ada solusi Allah yang memberikan masalah Allah juga yang akan hmm. memberi jalan keluar itu yang pertama, iya. ya gimana? Iya, Terus tambah lagi silahkan, janji Allah yang kedua, <laughs> ya janji Allah yang kedua adalah wayar atau lag etiga dia dan bagi orang yang bertakwa Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ini yang kita minta. Ini yang kita cari. Rezeki yang di luar. Apa namanya. Kita pemikiran duga -duga. kita. Benar. ya, Rezeki yang gak dinyana-nyana. Rezeki yang gak terduga. Di luar matematika kita. Begitu. Tahu-tahu ada. Tahu-tahu ada. Jadi orang itu akan. Dapat rezeki sesuai dengan takdirnya. Bahkan. Orang kafir pun Allah kasih rezeki. Orang beriman dikasih rezeki. Orang taat dikasih rezeki. rezeki. Yang maksiat pun dikasih rezeki. Hmm. Tapi untuk orang beriman yang bertakwa itu dikasih dua jatah rezeki. Pertama, rezeki sejak bawaan lahir. Yang tertulis. Yang kedua, rezeki... Di luar dugaan, nah, rezeki di luar takdir, rezeki yang tanpa disangka-sangka berkat ketakwaannya. Maka, jangan khawatir, bagi mereka yang takwa yakin rezeki akan datang tanpa Anda sangka-sangka. Ini janji Allah yang kedua. Kemudian, janji Allah yang ketiga adalah: mayat yajal iaal Allahu sebentar wa may teallahu Min Amrihi Yuro barangsiapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan jadikan semua urusannya menjadi Yuusro menjadi mudah Orang bertakwa tidak pernah mengandalkan kepandaiannya. Orang bertakwa tidak pernah mengandalkan kekuatan fisiknya. Orang yang bertakwa nggak pernah mengandalkan harta jabatannya. Ya, Kalau kita mengandalkan harta, kepandian, ya, jabatan, maka banyak orang-orang yang punya kelebihan tersebut stres. Benar sekali Pak. Stres. Tapi kalau Allah sudah ikut campur dalam urusan kita, seberat apapun masalah kita, kalau Allah sudah menolong, tidak ada kata sulit. Ya, semua akan menjadi mudah, mudah kalau Allah sudah menolong. Jadi kalau kita ingin dimudahkan semua masalah, semua urusan, maka kuncinya harus berusaha menjadi pribadi mukmin yang bertakwa. bertakwa. Wow. Ini yang keberapa berapa aja? Yang ketiga. ketiga. Nah. Lalu janji Allah yang keempat adalah wa sebentar, wa anhu Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa maka Allah akan hapus Ya, kejahatannya kejahatannya Dosa-dosanya Akan Allah ampunkan Jadi dosa itu Bisa terhapus Lewat takwa, Lewat beramal soleh Dalam Quran surat Hud 114 Allah berfirman Innal hasanati Yudhib Sesungguhnya Kebaikan itu Menghapus keburukan Burukan. Jadi orang yang bertakwa Orang yang rajin Berbuat kebaikan Beramal soleh Maka amal solehnya itu Akan bisa menghapus Kesalahan-kesalahannya Itu janji yang Allah yang keempat Tidak ada manusia yang nggak punya dosa Saya, Adinda Benar. Semua jamaah Pasti punya yang salah dosa punya dosa. Tapi jangan khawatir. Allah menyediakan ampunan lewat sarana takwa. Rajin-rajin beribadah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat, tidak ada dosa yang tidak diampunkan. Ya? Allah lebih senang ya melihat hambanya yang bertaubat melebihi seorang kafilah Ya, yang kehilangan untanya atau kudanya, lalu ketemu lagi. Allah lebih senang melihat hamba yang kembali kepadanya. Maka jangan putus asa bagi semua kita yang merasa pernah berbuat dosa banyak. Yakinlah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kemudian yang ke kelima ya. Ini yang paling kita harapkan ya yang paling kita inginkan di surat al imran ayat 133. Wa sari'au ilaa mufiratin merrabbikum wajanatin arduhas sama wa tuwal arb muhdatsil muttaqin. Bersedgeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang surga itu luasnya seluas Langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Janji Allah yang paling tinggi, orang yang bertakwa akan diberikan surga. ya surga. Dijanjikan surga itu surga. ya sangat luas. Sekecil-kecil surga orang beriman itu luasnya sebesar dunia kali sepuluh. Masya Allah Untuk mukmin yang bertakwa Hanya Allah yang mengetahui Bagaimana indahnya Bagaimana luasnya Surga itu Mau surga? Mau Maka kuncinya Maharnya takwa ya? Surga adalah sebaik-baik bangunan Surga sebaik-baik tempat Di sana Tersedia apa yang kita inginkan Ya Bagaimanapun indahnya sungai di dunia, sungai di surga lebih indah Bagaimanapun indahnya taman di dunia, taman di surga lebih indah Bagaimanapun megahnya bangunan di dunia, bangunan di surga lebih megah Itulah cita-cita terbesar bagi seorang mu'min. Ya, Allah menyediakan surga bagi orang yang bertakwa, surganya seluas Langit dan, dan bumi. bumi itu kira-kira lima janji Allah bagi mereka yang bertakwa. Masya Allah, jadi banyak sekali ya, Pak, nikmat-nikmat yang dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mungkin tadi ada akan diberikan solusi jika kita ada masalah, Pak. Kemudian rezekinya diperluas, apa. juga tidak terduga, ya, Pak, akan diturunkan oleh Allah kepada hambanya, lalu diberikan kemudahan. Dalam menjalankan kehidupannya ya, Baik itu uh, di dunia maupun di akhirat nanti ya. Dan tadi ada yang tertinggi Dijanjikan syurga yang amat megah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya pak betul. Untuk orang-orang yang bertakwa Masya Allah sekali ya Baiklah pemirsa Jadi itulah tadi mengenai tema kita Dahsyatnya janji Allah mengenai Orang yang bertakwa, ada banyak sekali yang bisa kita petik dari ilmu yang telah disampaikan hmm. oleh Bapak Sofian Daim, s a -G -M -H -I. Hmm. Baik Bapak, jadi tak terasa kita sudah membahas sangat singkat tapi waktunya terus berjalan yeah. ya Pak, kita membahas <laughs> mengenai tema hari ini. <laughs> nah, nah Pak, satu pertanyaan terakhir ya Pak sebelum boleh, kita boleh. menutup. Uh, tema kita pada hari ini atau uh, perbincangan kita pada hari ini uh, menjelang berbuka puasa juga uh, ya Pak betul -betul. Mungkin boleh Bapak memberikan tips dan triknya nih Bapak untuk mahasiswa UIN dan Fatah Palembang Bagaimana sih cara menjaga ibadah puasanya di bulan suci Ramadan ini Pak iya. silahkan Bapak Jadi memang iman kita ini Kata Nabi Kadang naik dan kadang turun. turun, kadang semangat, kadang malas. Maka sebetulnya simpel kok, tip supaya tetap eh, terjaga ibadah. Pertama, kita harus memahami ilmu dulu, Benar. Ya, ilmu ibadah, apalagi dengan keutamaan ibadah sepanjang Ramadan. Kalau kita memahami keutamaan beramal soleh. Sepanjang Ramadan Rasa-rasanya kalau kita nggak rajin ibadah Merasa rugi Benar sekali. Ya, kan? Jadi amal ibadah yang kita kerjakan Di bulan ini Pahalanya dilipat gandakan Tidak sama dengan kita beramal soleh Di luar Ramadan, Ramadan Dalam hadis diterangkan Siapa yang beramal sunat Di bulan Ramadan ini Maka pahalanya Seperti kita beramal Wajib di luar Ramadan dan kalau kita beramal fardu beramal wajib di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan tujuh puluh kali. Contoh nih kita ngerjakan kubliyah subuh ya biasa nggak ngerjakan kubliyah subuh? Iya. Adinda. Biasa ya? Bila Pak. Masya Allah, dalam hadis <laughs> roh fajri khairum minat dunia wa mafiyah dua rakaat sebelum. sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada Anda mendapatkan dunia beserta isinya, itu di luar Ramadan. Itu janji orang yang mengerjakan kau subuh. subuh. Nah, kalau kita mengerjakan kau subuh selama Ramadan, maka seperti kita melakukan sholat fardhu subuhnya di luar Ramadan. Dan kalau kita mengerjakan fardhu subuhnya sepanjang Ramadan. Dilipat gandakan 70 kali. Sekali kita ngerjakan ibadah for the subuh. Seperti kita ngerjakan for the subuh 70 kali. Masya Allah. Semua berlaku dalam setiap amal soleh. Jadi intinya kita akan mendapatkan panen pahala. Kita akan dapat banjir pahala. Maka dengan dasar ilmu itulah. Kalau kita tidak rajin ibadah. Kita akan rugi. Kita siasati seperti itu. Pahami, pahami, renungkan. Ini adalah bulan panen pahala. Ini bulan kaya pahala. Kalau enggak, sekarang kapan lagi? Maka tentu yang nangis nafsu akan datang. Timbul malas, maka konsepnya, tipnya supaya amal soleh tetap terlaksana: duha, baca Quran, taraweh, tahajud, sedekah. Paksakan ya. Paksakan Surga itu hanya dua langkah deh. Dekat ya Dekat Surga sekali, hanya Pak. dua langkah Satu langkah Injak, lawan, tekan Paksa hawa nafsu Satu langkah sudah sampai ke surga Juga neraka cuman dua langkah jaraknya Satu langkah turuti Manjakan Taati nafsu satu langkah sudah sampai ke neraka. Itu tipnya, paksakan. Jangan dituruti nah itu tipnya <tip> baik, luar biasa sekali yeah. bapak terima uh -huh. kasih banyak untuk tips dan triknya bapak yeah. dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih pak terkait pengetahuan yang sudah bapak bagikan kepada kami dan juga pemirsa setia Rafa Televisi di rumah ya pak yeah, sama -sama. semoga nanti kedepannya kita bisa terus menjalin tali silaturahmi ya pak dan jika ada kesempatan baik. nanti boleh kita undang lagi pak sebagai narasumber ya. mudah-mudahan panjang umur ya baik semua Amin, kita ya pak. Amin, pak. Uh -huh. baiklah pemirsa setia Rafa Televisi Tak terasa kita sudah menyelesaikan perbincangan kita mengenai dasarnya janji Allah kepada orang yang bertakwa hmm. Tentunya bersama Bapak Sofian Daim SAG MHI yang luar biasa hmm. Pemirsa Setia Rafa Televisi Uh, terima kasih telah menyaksikan program acara kami dari awal sampai uh, sampai akhir. Insya Allah kurma kedepannya akan kembali lagi dengan beragam topik yang menarik dan juga narasumber yang amat luar biasa dan kompeten di bidangnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Saya Fatimah Tuzahra dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.